Yang pertama ditangani Pak Adi ini eh, Perasaan cemas, takut Dan rasa jengkelnya terhadap eh, Tiga kliennya Bahwa memang Bu Yuni ya tidak bersalah, tidak dapat dituntut Kalau sampai dituntut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau review buku dari dokter dokter Adi Gunawan CCH. Jadi ini adalah buku karya beliau, The Miracle of Mind Body Medicine. Yeah. How to Use Your Mind for Better Health. Nah di sini ini bukunya beliau, beliau ini adalah seorang praktisi hipnoterapi yang punya tempat pelatihan sendiri ke kantor sendiri ya beliau ini hebatlah pokoknya dia peneliti di Indonesia untuk masalah hipnoterapi ini ya nah jadi di sini saya mau bahas bukunya bukunya ini tebalnya tebal banget Oke. ada 624 halaman ini subcover warnanya biru lumayan besar nih satu kil Nah terus ini harganya dulu saya beli di Gramedia Harganya Rp150.000 ya teman-teman nanti kalau pengen mau beli juga buku ini Nanti saya sesertakan linknya di deskripsi di bawah ya Jadi buku ini menceritakan tentang uh, keajaiban tentang mind body medicine Jadi mind body medicine medicine itu obat antara uh, pikiran dan dan tubuh jadi memang ada keterkaitan antara pikiran sama tubuh kita itu yang mana keterkaitan itu kalau misalkan pikiran kita sakit maka tubuh kita kemungkinan besar juga bisa sakit kayak gitu nah di sini ada tiga bagian buku ya tiga bagian tiga bab bab satunya tentang pikiran emosi stres respon tubuh dan penyakit psikosomatis itu dijelaskan semua tentang pikiran emosi Pikiran, emosi, stres, respon tubuh itu gimana dan penyakit psikosomatis. Apa sih penyakit psikosomatis itu? Penyakit psikosomatis itu penyakit yang disebabkan oleh psikis. Psikis itu kepikiran, soma itu tubuh. Jadi penyakit yang di tubuh yang disebabkan oleh pikiran kita. Ya, jadi di sini dijelaskan main faktor terus memahami penyakit psikosomatis itu apa, penyebabnya gimana, stres, terus skala stresnya itu gimana, terus emosi yang hancurkan itu gimana. Terus ada bagian dua ada penanganannya, penanganan penyakit psikosomatis. Ada faktor stres, ada faktor non-stres, Jacobson, ya. faktor fisik kayak gitu ya. Ini bisa ada cara-caranya misalkan dengan hipno EFT atau respon relaksasi ya ada caranya di dijelaskan di sini yang no EFT titik-titik ya teman-teman bisa cari di internet banyak kok materi tentang EFT nah di bab 3 aplikasi main medicine di sini jelas ada contoh dan contoh kasusnya misalkan ini ada alergi eh, migrain stroke vertigo kita pilih salah satu aja ya yang paling sering biasanya itu orang diabetes nah diabetes melitus halaman 366 ya ini diabetes melitus umumnya diabetes ini ada dua tipe ya tipe tipe 1 dan tipe 2 tipe 1 itu biasanya eh tipe satu itu karena pankreasnya produksi sedikit insulin atau bahkan tidak memproduksi lagi dan sedangkan yang tipe 2 itu dianya keturunan biasanya, kayak gitu Pankreasnya tetap produksi insulin Tapi namun cacat pada sel-sel tubuh membuat mereka resisten terhadap pengaruh insulin Sehingga tidak dapat menyerap pulukosai seperti yang seharusnya Jadi orang diabet itu insulinnya yang tipe 2 ini insulinnya nggak berfungsi Tetap produksi cuma insulinnya itu nggak berfungsi, kayak gitu Apakah diabetes dapat disembuhkan Nah disini ada tulisannya Belum ada obat yang menyembuhkan diabetes Namun ada beberapa cara yang bisa Dilakukan untuk mengendalikan gula darah Dapat kembali normal Nah di sini ada juga siapa saja yang bisa kena diabetes Komplikasi Nah ini Ada cerita Ceritanya ini ya Saya baca dulu sebentar Jadi Ibu Yuni ini Namanya Ibu Yuni datang ke ke praktek terapinya Bapak Adi Gunawan ini dia diabet sejak 35 tahun nah selama ini dia tetap jaga makan, olahraga dan minum obat tapi eh, setelah janjian itu di email ya Pak adiknya bilang bahwa hipnoterapi ini bisa, hanya bisa menyembuhkan penyakit psikosomatis yang saya bilang tadi, penyakit yang eh, disebabkan oleh Uh, pikiran bukan penyakit yang bersifat organik memang uh, sakit badan kayak gitu enggak jadi buyun ini paham sepenuh buyun ini mau sepenuhnya apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dengan hipnoterapi dia paham aja sebenarnya tapi dia tetap mau ketemu untuk konsultasi termasuk soal diabetesnya tadi habis itu ibunya datang diisi ditulisnya kadar gulanya di level 230 sebelum makan dan 305 2 jam setelah makan Namun 3 bulan terakhir naik Dari 335 sebelum makan Jadi 442 setelah makan Terus ibunya makin lemah, letoy, lesu Jadi terganggu aktivitasnya Dia sudah menjalani eh, Peraturan yang betul Kayak diet, ketat, mendapat obat Supaya gulanya turun tapi semua yang sudah dianjurkan dokter tuh sama aja, kayak gitu. Sepertinya dia merasa ada faktor psikis yang membuat kadar gulanya gak mau turun. Jadi, dua hancurlah sama Pak Adi Gunawan. Di situ dia bilang, "Punya masalah dengan, dengan ibunya, itu punya tiga orang klien yang bermasalah. Salah satu kliennya punya rugi cukup besar." Kejadiannya bermula sekitar 4 bulan lalu ketika tiga klien ini membuat keputusan investasi berdasar informasi yang mereka terima dari Bu Yuni Dan ternyata mengalami kerugian yang cukup besar Ketiga klien ini menuntut Bu Yuni bertanggung jawab ganti rugi Menurut Bu Yuni, dia nggak salah, ia memberi pendapat profesionalnya karena ditanya mengenai outlook ekonomi global dan sama sekali tidak pernah menyarankan kliennya untuk melakukan investasi itu jadi menurut Bu Yuni dia itu gak salah ya gak salah dia itu cuma ngasih saran begini begitu sesuai dengan keadaan situasi yang ada jika memang kliennya Bu Yuni tadi pengen benar-benar investasi nah dia itu harus dengan membuat keputusan murni dari sendiri bukan karena salah sedangkan dia dari saran tapi padahal ibunya menyarankan dalam artian keseluruhan, bukan menyarankan, oh kamu harus begini, nggak harus begitu. Jadi kliennya itu nggak puas, marah dan telah e, ke pengacara, ya menggugat Bu Yuni. Tapi secara legal, formal Bu Yuni tahu dia nggak bisa dituntut karena memang itu e, ada izinnya dia. Tapi tetap aja pikirannya kacau gara-gara di -gara dianuin tiga orang tadi. Habis itu diwawancar lagi sama Pak Adi Waktu 12 tahun Bapaknya meninggal Karena Komplikasi diabetes Yuni, Bu Yuni ini Sangat dekat sama Bapaknya Jadi Bapaknya pergi Dia punya kesedihan yang sangat dalam Jadi mulai Awal pahitnya itu Kehidupan yang pahit itu Yang dialami Bu Yuni itu Gak lama terjadi setelah berapa bulan setelah Bapaknya meninggal Bapaknya itu pengusaha, punya warisan banyak Tapi warisan ini digerogoti sama adik-adik ibunya Mereka dengan berbagai alasan, baik dengan cara harus mengancam bahkan menipu ibu Yuni Sehingga warisan ditinggalkan ayah Yuni habis Sejak itu Yuni dan adik-adiknya hidup dalam kekurangan dan menderita Yuni juga merasa marah sekali pada ibunya karena tidak tegas setelah menghadapi rayuan dan tipuan saudara-saudaranya Tiga bersaudara Yuni paling mirip dengan ayahnya baik bentuknya, perilakunya juga, wajahnya juga bahkan ada yang mengatakan Yu, si Yuni ini, e, ibu Yuni ini nih banget sama bapaknya Pak Adi ini cukup sama itu, informasi itu setelah beli, abis itu beliau terapi yang pertama ditangani Pak Adi ini e, perasaan cemas takut dan rasa jengkelnya terhadap e, tiga kliennya bahwa memang Bu Yuni ya tidak bersalah, tidak dapat dituntut kalau sampai dituntut Kalaupun nanti sampai berurusan dengan pidana ini, ini kasus data, bukan pidana. Ternyata yang dikhawatirkan begini bukan tuntutan. Ya khawatir kejadian ini, walau ia tidak bersalah, itu berdampak dengan reputasinya. Nah kayak gitu. Jadi bukan masalah karena takut dituntut orang tadi, tapi e, reputasinya takut turun kayak gitu gara-gara tiga orang tadi. Nah habis itu diterapilah kasus kedua perasaan kesedihan mendalam karena kehilangan ayahnya, tapi dia beberapa, pakai teknik tertentu, tapi gak berhasil ini, teknik bed terapi, terapi ranjang kematian hampir 20 menit dia menangis supaya uh, ayahnya gak meninggalkannya tapi uh, gak bisa, abis itu pakai teknik lain pre MOU abis itu ternyata berhasil dicek sama Pak Bapak Adi Gunawan Emosinya berganti hilang Jadi damai, bahagia, merasa dicintai dan bangga dengan ayahnya Jadi terapinya berhasil oleh Pak Adi Gunawan Habis itu dia terapi lagi Membayangkan kembali bersama ibu Adik-adik ibunya Jadi eh, keluarganya si ibu Ini adik-adiknya pamannya, Pak Lehnya jadi yang awalnya tadi senang jadi berubah, marah lagi waktu te di terapi itu ya, waktu di terapi di makilah dia lupa lah di terapi, di terapi, di terapi sampai pada akhirnya sesi terapi saya diakhiri dengan uh, visualisasi kesehatan seluruh organ itu dalam tubuhnya sehat habis itu, ya selesai terapi tadi kan, semuanya udah diberesin masalah Uh, masalah ininya, terapi tadi psikisnya diselesaikan. Nah, ibunya ini dua kali terapi, ya dua sesi terapi. Satu minggu setelah terapi kedua, uh, Pak Adi dapat info, dapat SMS dari Bu Yuni bahwa kadar gulanya makanya sudah turun dari 2,43 ke 3,31, dan 2 jam setelah makan. Itu satu minggu. Habis 1 satu bulan kemudian dihubungi lagi. Abis terbit kabar baik lagi, kadar gulanya kini sudah turun ke level 1037 dan 103 eh, dan 171 2 jam sudah makan. Jadi di sini dijelaskan tadi ibunya tadi punya masalah dengan keluarganya, punya masalah psikis yang dipendamnya yang membuat eh ini apa namanya? Ini tadi kadar gulanya yang tadinya naik sekarang sudah diterapi jadi turun ya. Eh. Jadi ini bukunya saya bilang bagus banget, ini bagus banget ya bukunya. Jadi yang bikin bagus itu namanya ceritanya jalan. Saya suka cerita kasus terapinya, yang mana e, kalau di sini dijelasin pakai yang apa gitu kan ya. Terus e, man, penyakit yang diselesaikan itu apa? Contohnya tadi kan diabetes itu kan penyakit fisik kayak gitu ya. Nah tapi dia menyelesaikan kasus psikisnya itu diselesaikan sehingga e, berangsur-angsur selama sebulan terapinya berhasil dan menurunkan kadar gula darah dalam tubuhnya selamat ya bu-tibu ini oke itu aja sedikit tentang pembahasan review dari buku The Miracle of Mind Body Medicine ya, ya, di sini juga ada sedikitnya saya lupa bacain tadi teknik main body medicine ada doa, psikoterapi, gambaran mental self-talk, hipnoterapi, meditasi biofeedback, seni, yoga energi fokus, workbook, humor tawa manus ekspresif, puisi dan respon relaksasi, dan ini dibahas satu persatu. ya jadi bukunya ini bagus banget buat teman-teman yang mau beli bukunya, langsung aja di link di deskripsi ada pembelian di e-commerce ya eh, itu aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh